Yo, oh, mah gila. Aduh dua orang tuh. Tuh. Oh. you oh, got a friend in me. You got a friend in me. Yo, mah bro. Kita kedatangan battle pass baru, mah bro. Gitu oh, lihat tuh mah broku. Epic karakternya skinnya derha, uh, kelas Bison, uh, mantap sekali ini mah bro ya. karakternya gokil, wih uh, keren keren keren keren, yeah. animasi sangat bagus mah bro, mm, mantap sekali mah bro, wow. gokil. Keren, keren, keren, keren, keren Oke, okay, Mabru mantap sekali Tapi gue tidak peduli Gue hanya peduli dengan dua item ini, ma bro, ya yang gue suka ya. Ini karakternya Wah, sangat menarik sekali, Mabru. Kalian lihat ya Ini karakter item, gue pernah jelasin tuh Di video udah lama banget, mabru kalau gue suka karakter yang gila ini, gini, Mabru ya Karena ini bakalan nyaru kalau kita misalnya main di tempat gelap Contohnya itu di ruangan-ruangan yang ada di summit, Mabru ya Itu bakal sulit dilihat oleh musuh, Mabru. asli ini cocok banget sih karakter kayak gini Dan banyak juga pro player-pro player tuh yang suka karakter-karakter gelap bro. Bisa jadi ini akan menjadi karakter favorit mereka nih ya Cuma mukanya juga di full hitam gitu Jangan kayak ada putih-putih kuntilanak gini <laughs> Ngeribat kan ya Dan pastinya ada senjata baru SMG mah bro OPS 9 Gokil mah bro ya ah mantap banget sih ini Mabro senjata nih ya Saingannya Mekten, saingannya kikina nih Untuk senjata jarak dekatnya Mabro Ini asli mantep banget sih Saingannya MSMC juga, saingannya Paro Mabro Saingannya Fenex, saingannya QXR Saingannya KSP Wah mantap sekali Mabro pokoknya deh Ya, ya daripada kebenaran Cing Langsung aja kita inspect Mabro lihat ini Mabro ya Gokil, gokil, gokil, gokil Kita langsung tes aja nih hmm Hmm, hmm, berapa cat ini Bro janya 24 salah 32 white ya 4 hit lah ya 4 hit co sih tapi misalnya jaraknya 10 meter hmm. bisa bisa 5 hit pasti manmpu ya jarak jauh bahkan nih, ini bisa berapa ini 7. 7 sampai 9 peluru kalian baru bisa nge-end musuh ya. Masih belum kelihatan sih. Karena gua belum nyobain ini Tapi fire rate kencang banget mah, Bro ya. Gua lihat dia attachment attachment itu banyak sekali yang gedein bullet speed ya. Ini udah kayak M10 beneran. Dan ada attachment yang gua bingungin itu kayak buat battle royale dia ya. Buat uh, damage ke kendaraan. Nah, gua bingung loh. Demis kekandaran ini maksudnya apa Cuali nambahin 8 Berapa ya Pokoknya gede Gede banget ya persenannya mabro. Kalian bisa lihat sendiri ya Kalau kalian pakai senjata ini bro. Coba deh Kalian tes aja tuh Terus komen di kolom komentar ya Soalnya gua belum tes di battle royale tuh Kayaknya sih di battle royale ya Yaudah Mabro Depan lama-lama langsung aja bro. Kita review ke karo... ranked. Baiklah bro. Gua udah di dalam game Yo, let's go bro kasih tau instagram oke okay? OTS9 oh, Yo, mari kita lihat kemampuanmu seperti apa ma bro ya full test steady gue cek kenceng, cuma damage nya agak kurang ya. tapi akan membantu jika speednya cepat sumpah di kanan ada kiri ada aku jadi bingung ya marah karena aku sekarat mari kita gajian lagi kawan Oh, set cepeng banget ya Kacang masih, bro. Eh, gak tau, gue mati. Astagfirullahaladzim, kenapa ya gato gua Gue Gua mungkin satu tuh barusan. suka gitu tuh. Kalau main di HP deh, minta <tuk> maaf, bro. Hmm, sakit loh, maaf, bro. Kacang gak sih ini? <tuk> ya, yeah? serius. DMC memang kecil, tapi kebantu dengan Ferris yang sangat cepat loh. <tuk> Dan gue dibunuh. Temannya sangat solid sekali. Mantap dah. Hmm. Kencangan. Wow. Pelurunya cepat habis. Cuman reloadnya itu bisa di-cancel gitu. Mabur. Jadi... Ada lawan gue ke bantu sih. Online. Wih, bom dari mana Pak? Di? Cepat kali meledak ya. Aduh, keambil kan. U Apa bro? <SES> di bokong tapi aku matinya papa astagfirullahaladzim ini orang hoki banget tuh yang bunuh gue dia mulu yang bunuh gue tapi bunuhnya tuh gak jadi orang kedua eh kaget ada ini kita kasih shock RC dulu nih. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> mati gua. nice bro the best bukan sudah mantap sekali bro ya pasti aku suka ini dia tuh bagus buat mid-range nya juga Bullet spray-nya nggak parah dia jadi menurut gue ya worth it lah untuk senjatanya SMG seperti ini Kan, ini gua enggak pakai uh, toughness tapi dia finish nggak parah juga, ya. Finish nggak kacau. Wow, wow, wow! wow. Okay, ini. mantep ya, Mam Bro! Ya, semoga. Eh, maafin gua, maafin gua, maafin gua kan gue pakai lightweight tapi berasanya tuh kayak pakai scooter juga tambahannya kenapa begitu karena lihat deh ada movement speednya ini sangatlah mantap mah bro udah jelas dah mati 1 tapi it's okay, gue mati tidak ada yang sia-sia Bro, gila ya Aduh, depan-depanan ayam Mani senjata nih Duh, bah gila Aduh, dua orang tuh Gue lagi sekarat Gak ngeflinch bro Bisa ini senjata Gak pakai tautos Udah mantep banget Hostiles have captured the hardcore loh lihat ya Lihat ya baru sama bro Itu mantep banget sih ya. Gue nggak tahu menang apa kalah nih. Butuh berapa? 33 udah padahal. Nice. gue nggak tahu nih yang menang atau kalah nih. Semoga aja menang ya. Amin. Hai, mati lo. Woi, sekarat gue. Nice, Bro. Ayo, hey, Bro. No oh, mantap ya harusnya mantap sih ini. Hmm, gila, gila. Oke okay, mabru Bro gue mau keluarin. Eh shock RC gak bisa dikeluarin Chokars di sini. Dan gua nggak tahu ini menang apa kalah Ma bro. Tapi ini enak serius walaupun gua enggak tahu menang apa kalah tapi beneran enak nyatanya menang sini harusnya temen gua ngapain nggak nggak injak. injek mamen! apa bro? ayo weh dikit lagi weh. Ah. ya allah masa kalah sih nggak lucu nggak lucu bener kalau kalah. ya kalah. tapi gue udah kill 40 lebih. ini poinnya enak banget dah. ya enak banget. itu mah bro lihat ya walaupun gue kalah tapi ini killnya gue paling banyak main. ini membuktikan bahwa senjata baru ini dewa banget asli. Kalian tuh harus coba. Ya mabar menurut kalian gimana nih untuk senjata ini? Mantap atau tidak, ma bro? Cocok atau tidak buat ngeras-ngeras ya kan apakah akan membalap senjata meta-meta SMG lainnya, mabar bro? What do you think, mabar bro? Dan ini gang semir atau attachment-nya, mabar, silahkan kalian pakai ya. Ini the best ya. Ini nama-namanya itu mirip banget yang ada di Mac Ten ya, tapi emang apa ya? Ya mirip sih senjatanya ya kayak hampir sejenis soalnya kan ini senjata senjata kecil sama buru ya senjata kecil namun mematikan dan lincah, ya kan tapi ini belum final gunspeed dari gue Bro ya Jadi ya Kalian tungguin aja Video-video lanjutan OTS 9 dari gue nantinya Oke okay? Ya udah mau Bro, Makasih banget udah menonton ya Jadi untuk kalian nih Pengen beli battle pass Untuk mendapatkan item item ini Mabru secara cepat ya Tapi kalau misalnya kalian Gak beli battle pass Kalian tetap dapat senjatanya kok Ya Tapi ya tetap Kalian harus menunggu grinding dulu Level battle pass kalian Sampai level 20an Untuk mendapatkan ya ma Bro ya Jadi untuk kalian Pengen beli battle passnya Langsung aja Follow instagram at ya. Atau kalian bisa langsung aja order di websitenya www.odzstore.com Dan kalau kalian pengen beli akun CODM Yang pastinya murah meriah Gak murah juga sih ma bro Tapi itu ada kualitasnya Yalah, ya Alih ya skinnya mantap mantep juga ma bro Langsung aja follow instagram At kita coba tik tikin in bro Oke okay? Yo see you ma bro Dadah semuanya Yaudah Dadah semuanya See you next